Seorang ibu rumah tangga atau IRT terlibat jaringan peredaran narkoba di dusun pantai cermin Kampar Ria. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 11 paket sabu-sabu siap edar seberat 1,97 gram. Barang terlarang itu ditemukan di bawah lemari dapur. Penggeledahan rumah turut disaksikan keluarga dan aparat desa. Tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di daerah tersebut. Tersangka mengatakan narkoba didapat dari temannya yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Kita telah mengamankan satu orang perempuan inisial K. Yang mana dengan tersangka kita temukan barang putih narkotika jenis abu sebanyak 11 paket pada saat dilakukan pengeledahan didampingi aparat para setempat. Terhadap pelaku saudari,